Kidung Maria Aku mengagungkan Tuhan Hatiku bersukaria Karena Allah penyelamatku Sebab ia memperhatikan daku Hambanya yang hina ini Mulai sekarang aku disebut yang bahagia Oleh sekalian bangsa Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku Oleh Allah yang maha kuasa Kuduskanlah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. tua. Perkasalah perbuatan tangannya, Dicerai beraikannya orang yang angku hatinya, Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, Yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya, demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus